Oke okay guys, Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang, selamat berjumpa kembali bersama kami di channel musik akustik, Dobi Akustik. Nah, hari ini saya akan berbagi ataupun sharing lagi sama teman-teman tentang kunci melodi gitar yang gampang banget untuk teman-teman ingat. Nah, ini bagi pemula cocok banget nih. Kita lanjut saja ke videonya oke okay guys kunci apa saja tadi yang uh, bentuknya sama ya tapi namanya beda okay. nah, baik kita karena kita belajar uh, kunci melodi ya I, kita mulai dari B B mayor ya kemudian C mayor sama kan ya nah, B mayor C mayor D mayor E mayor kemudian F nah, dari E mayor tadi ya cuma mau uh, maju satu langkah Teman-teman bisa perhatikan tangan saya, baik kita ulang dari awal, ya, dari jari telunjuk, ya, di senar satu dari kolom satu. Itu B, ya, cara megangnya satu, dua, satu, tiga, dua, ya, satu, tiga, dua, satu, tiga, dua karena kalau kunci B sendiri itu seperti ini kan ini C ini D ini E kemudian F F ini kita ulangi lagi dari B C D Oke yang teman-teman perhatikan adalah kedua jari tengah ini ya kedua jari ini itu di titik pertama pada gitar Anda nah seperti ini senar tiga dan senar dua begitu juga seterusnya ya titik dengan titik ya jadi telunjuk di titik pertama atau di kolom ketiga daripada gitar Anda kemudian jari yang kedua tadi ini juga di titiknya masih senar yang sama ya begitu juga dengan kunci E eh sorry D ya kemudian E mayor kemudian F Gantung dari teman-teman semua, bagaimana cara meracik melodinya ya? Kalau saya sendiri, banyak cara. Yang penting, teman-teman sudah tahu chord melodi itu seperti apa, ya bentuknya bagaimana, dan seberapa banyaknya. Nah, oke, okay, kita ulang lagi dari kunci B, B mayor ya, kemudian C mayor. Kemudian di mayor. Kemudian E mayor. Kemudian F. Dari E tadi hanya maju satu langkah ya. Jadi perhatikan saja titik daripada gitarnya. Ya kalau teman-teman enggak -teman punya titiknya pakai spidol ataupun pakai tape X ya buat ditandain ya, titik pertama ingat di kolom ketiga ya jadi kita ulang lagi B C D E F nah oke okay. mungkin uh, sekian untuk pembelajaran kita hari ini semoga ini ada manfaatnya buat teman-teman semua dan Jangan lupa like, komen di kolom komentar apabila ada yang ingin teman-teman tanyakan atau teman-teman sampaikan kekurangan ataupun apa saja dari isu video ini ya. Baik, terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat belajar.